Al-Nasir Arab Saudi tiba-tiba menjadi sorotan seluruh penggemar sepak bola dunia setelah resmi mengontrak mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo mantan bintang Real Madrid, Juventus dan Manchester United itu dikontrak dengan jangka waktu 2,5 tahun hingga tahun 2025 serta gaji yang sangat luar biasa CR7 akan mendapatkan bayaran senilai 200 juta euro atau setara dengan 3,3 triliun rupiah per tahun dari klub pemilik 9 gelar Liga Arab tersebut namun, meski telah mendapatkan seorang mega bintang, Al Nassr sepertinya belum puas dan masih akan berburu beberapa bintang sepak bola Eropa lainnya agar bisa memaksimalkan potensi Ronaldo, dilansir dari Football Italia. Al kini sedang mengincar tandem cr si 7 di lini depan pada sosok Mauro Icardi. Pemain yang pernah merumput bersama Inter Milan dan Barcelona itu digadang-gadang menjadi target perburuan Al selanjutnya. Lebih lanjut, manajemen klub dilaporkan sudah melakukan pembicaraan intensif bersama Mauro Icardi dengan tanggapan positif. Saat ini, Mauro Icardi tengah membela klub asal Turki Galatasaray dengan status sebagai pemain pinjaman dari PSG. Di PSG sendiri, Icardi tersingkir dengan kehadiran Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappé. Sehingga posisinya sebagai juru gedor lawan tidak lagi dipakai oleh Christoph Galtier Tak hanya itu, pria bernama lengkap Mauro Emanuel Icardi Rivero itu Juga dikabarkan memiliki hubungan yang kurang baik dengan Lionel Messi Sehingga pihak klub tidak mempertahankan Mauro Icardi di dalam daftar squad Di musim ini, Icardi telah mencetak 4 gol dalam 6 penampilannya di Liga Super Turki Kedatangan Icardi ke Al Nasser tentu akan membentuk trio maut baru dengan Cristiano Ronaldo dan Vincent Abubakar. Selain Mauro Icardi, menurut Mirror, Al Nasser juga sedang merencanakan transfer besar berikutnya dengan membayang back berpengalaman Sergio Ramos. Bahkan, demi mempercepat proses negosiasi, petinggi Al Nasser dikabarkan sedang merencanakan perjalanan ke Madrid untuk menemui agen sang pemain. Seandainya Al Nasser berhasil mendatangkan Ramos, maka Al Nassr akan mempertemukan dua pemain yang pernah bahu-membahu di Real Madrid, seperti yang kita tahu, Sergio Ramos dan Cristiano Ronaldo pernah bersama-sama membela Real Madrid dalam waktu 9 tahun dan memenangkan dua gelar liga serta empat trofi Liga Champions Eropa. Saat ini, Ramos sedang menjalani musim kedua di Paris Saint-Germain. Setelah musim pertamanya yang kerap terganggu cedera, Ramos musim ini mulai mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk tampil, sementara itu untuk memperkuat posisi lapangan tengah. Al-Nasser dikabarkan sedang memantau kondisi N'Golo Kanté yang nasibnya semakin tidak jelas bersama Chelsea. Kanté telah absen cukup lama dari skuad The Blues karena di-backup cedera. Ditambah dengan pergantian pelatih ke era Graham Potter, akan sulit bagi Kanté untuk mendapatkan ruang kembali ke skuad utama The Blues. Hal itu sedang coba dimanfaatkan oleh Al-Nasser untuk memboyong Kanté ke Liga Arab. Dan satu nama lagi yang sudah dikantongi oleh Al-Nasser adalah gelandang veteran milik Barcelona, Sergio Busquets. Al-Nasser menawarkan kontrak 173 juta sterling per tahun untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo kini mereka tentunya siap membuat penawaran besar lain untuk Sergio Busquets masa depan Busquets di Barcelona kini memang sedang menjadi teka-teki pasalnya kontrak sang pemain akan habis di penghujung musim 2022-2023 namun sampai sejauh ini ia belum juga menekan kontrak pemain berusia 34 tahun ini sempat dikaitkan bakal hengkang ke MLS untuk bergabung bersama dengan Inter Miami hanya saja dalam perkembangannya, pelatih Xavi Hernandez ingin mempertahankan Sergio Busquets Dari segi persaingan, bertahan di Barcelona tentu lebih menjanjikan Tapi bicara pendapatan, menerima pinangan Al Nasser atau Inter Miami sangat menggiurkan Selain nama-nama bintang yang menjadi incaran Al Nasser Klub asal Arab Saudi itu juga telah memiliki pemain yang tak kalah apik dari segi kualitas Di posisi depan, Al Nasser sudah memiliki Vincent Abu Bakar yang menjadi andalan Al Nasser musim ini Bergabung sejak 2021, musim ini menjadi tahun kedua bagi penyerang Timnas Kamerun itu bersama Al Nasser. Sejauh ini, Abu Bakar telah mencetak 2 gol dari 9 penampilannya di musim 2022-2023. Berikutnya di posisi gelandang, Al Nasser memiliki sosok Luis Gustavo yang baru bergabung sejak awal musim 2022-2023. Ia ya, pindah dari Fenerbahce setelah sebelumnya pernah membela Marseille dan Bayern München. Gustavo sendiri dikenal sebagai salah satu gelandang hebat asal Brasil. Namanya memang kalah saing dari pemain tim sambal lainnya. Namun, kemampuan Gustavo tetap tidak bisa diremehkan. Dan di posisi kiper, Al-Nassr memiliki sosok David Ospina, kiper 34 tahun asal Kolombia yang pernah memperkuat Arsenal hingga Napoli. Dengan pengalamannya bermain di Liga Top Eropa, Ospina akan menjadi penjaga gawang andalan di skuad bintang Al-Nassr.